terbangin merpati gendong kukur dari dalam angkringan langsung melewati hutan belantara coba 1, 2, 3 oke, tadi ini merpatinya sudah terbangin dan terpantau muter-muter keliling, semoga videonya rekamannya lancar ya. Wah, tadi dia keliling kesana, muter-muter-muter kesana. Ini melewati hutan belantara yang sangat beresiko banget ya untuk dikejar alap-alap. Semoga lancar ya. Apa Feb? Mereka onirang-girangnya. Singtanan Feb. Oh, anteng ya. Hah? We ketok apa Feb? Ketok. Wah, oke, kaya layan ya. Coba dong. Anteng ya woy halo, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat nah, kali ini aku ada di angkringan tapi angkringannya ini di tebing, pinggir tebing pule ini lihat, background-nya belakang Wow, kita makan angkringan sambil lihat pemandangan tebing pule wah keren banget ya tapi yang pasti di sini ngeri, kawan-kawan, karena di sini ada banyak alap-alap. <laughs> semoga merpatinya dalam perjalanan nanti aman, lancar, karena hutan kayak gini nih resiko banget dikejar alap-alap. Tapi semoga lancar ya. Wah, nih lihat kita nih dengan Mas Febri. Angkringannya spesial, guys. Es tehnya ini enak banget es tehnya. Lauk-lauknya komplit, nah, Pak Gulek. <SILENCIO> ya, nah, ini, ini kita coba es tehnya, kawan-kawan. Hmm, hmm, cepat mantap, ya? Ta? Ini makanan saya nih, mau makan juga ini. Habis kita makan, menikmati teh enak, makan, kita terbangin merpatinya dari sini. perkira kira kira-kira berapa kilo ya? Wah jelas berkilo-kilo ya ini perjalanannya jauh, melewati hutan belantara, tebing yang keren nanti kita lihat pemandangannya pasti keren banget dari Merpati. Oke, okay. di sana juga ada bakwan kawi saya, Tengok, keluarga kok sayang, bakwan kawan kawi kawan-kawan, wah tuh lihat buat itu, kamu bisa makan bakwan kawi juga di sini jadi di tebing kule ini, ada angkringan bakwan kawi mantap macem lah pokoknya seru, nanti kita tonton ya eh? hahah, <tuh>, bakulnya bakso nih kawan-kawan jadi pemandangan dari dalam angkringan sini dari dalam angkringan pemandangannya langsung tebing pule wah ini nanti merpati kita akan melakukan perjalanan melewati hutan belantara tebing pule ini wah duduk ngeri ngeri sedapi Gila. oke ini merpatinya udah bawa kamera gopro Harusnya ini udah rekam ya wah ini dari dalam angkringan langsung bakal melewati tebing pula ini, wah moga-moga, yuk mari ini ramai ini angkeringan ini wiii, amit amit amit dah, ini kita nerbangin dari angkringan ya sudah mau ya, ini sama betinanya sama Mas Ebri oke langsung ya, terbangin merpati hindung kupro dari dalam angkringan langsung melewati hutan belantara saya ya? satu, dua, tiga, Tiba -tiba, nama, lapa -lapa, rekam, nge ngetron, ya, tiga, tiba-tiba tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, ya, tiga, tiga, lalu tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, ya, tiga, tiga, tiga, bubek-bubbek sih kaya oh, harap-harap aman cocah, cocah, cocah ganteng ya gue kaya tau anu mungkin, regetahnya mau tamu mungkin wajikur ini anu ya kawan-kawan ya penerbangan menurutku paling nekat karena kita ngelewati hutan belantara jadi, serem banget semoga lancar ya Uh, ngari ngari ngari ngari